Perhatikan pada bidang miring, ada bola berongga yang diameternya sebesar 20 cm dan masanya 5 kg. Menggelinding pada bidang miring yang membentuk sudut alfa sebesar 53 derajat dari ketinggian... 2 meter Pertanyaannya Berapakah Momen inersia Dari bola tersebut Berapakah Kecepatan Menggelindingnya secara tangensial Berapakah Energi kinetik Rotasi Bola berongga tadi Dan berapakah Energi kinetik total Bola berongga Soal nomor 1 Soal nomor 2 Ada beban Masing-masing A B Dan beban C Dimana MA 2 kali MB Dan masa C Bernilai 4 MB atau masa B Jika panjang keseluruhan dari ujung ke ujung ini Adalah 100 cm manakah letak titik tumpu Agar sistem di atas setimbang Soal ketiga sebuah beban 8 kg pada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat digantungkan pada kawat Yang panjangnya 75 cm Apabila diketahui diameter kawat 0,13 cm dan kawat bertambah panjang mencapai 0,035 cm tentukan tegangan kawat regangan kawat dan yang terakhir adalah modulus yang dari kawat tersebut